Hey, hey hey hey hey yo asik yo what's up guys kembali lagi bersama adiknya lot di sini orek bosku seperti biasa bosku kita bermain lagi dengan sweet bonanza ya bosku buah-buahan manis dan permen-permen segar eh kebalik buahan-buahan segar dan permen-permen manis bosku sorry banget ya bosku beberapa hari ini gua nggak upload bosku karena seperti orang normal juga gua pengen pulang kampung ya bosku ya gua habis pulang kampung dan sorry banget gua nggak kasih oleh-oleh bosku karena bingung gua mau kasih oleh-olehnya lewat apa jadi kalian kalau mau oleh-oleh mungkin oleh-oleh dari gua dan ini aja ya lu lihat di website yang gua mainin ini ya di sana bonus-bonus kok langsung aja depo berapa ntar juga dapet itu bonusnya ada Silahkan aja langsung diulik-ulik ya. Linknya ada di tentang channel di sana. lu langsung klik aja di tautan promosi ya, Bosku. Di sana ada linknya untuk ke website yang gue mainin ini. Di sana juga ada promosi dan bonus-bonus untuk para member baru. Member lama punya ada semua. Langsung aja cekidot ke tentang channel ya, Bosku. Oke mantap banget kali ini. gua bawa modal 65.000 ribu perak ya, Bosku. Jadi gua kemarin sempat main juga di kampung ya. Dan uh, sedikit kurang beruntung Karena mungkin terganggu oleh sinyal ya Jadi sekitar uh, duit 50000 jadi tinggal 15.000 Tapi nggak apa-apa Gue depo lagi sekarang 50000 ya Jadinya Mas, uh, mas Enggak 15.000 ribu Sekiranya 19 ribu lah Gue depo 5 ribu eh, 5 ribu, bukan, ribu lagi Jadi 69.000 ribu ya bosku Lumayan banget ya Semoga aja kali ini Udah di Tempat seperti biasa ya sinyal udah kuat udah strong udah mantep langsung aja kita langsung gaskan bosku jangan lupa cek RTP-nya bosku ya eh, link RTP-nya juga gua taruh di tentang channel silahkan aja langsung cek cerut ke tentang channel bosku nggak usah ragu lagi nggak usah takut nggak usah malu-malu lagi ya bosku ya langsung aja ceki cerut bosku oh right, baby kalau dilihat dari pola-polanya ya dari pecah-pecahnya sih udah mantep nih eh bener aja dibilang mantep dia langsung dikasih kita free spin gratis aja bosku mantap sekali oke auto nice lah langsungnya baru dapet free spin tapi pecahnya benar-benar gila bonanza ini paling favorit gue karena pecahnya itu benar-benar lumayan banget di luarnya bosku jadi kalau pola-pola apa pola-pola jadi kalau modal-modal minim itu nggak takut lah di sini pecahnya banyak ya walaupun enggak ada perkalian di luarnya tapi pecahnya banyak jadi slow aja karena nggak nggak mungkin secepat yang lainnya dotnya di suit Bonanza jadi gua kalau misalnya main ke si kakek dan modal gua udah tipis gua main ke Bonanza gua naikin lagi udah naik lagi baru kita main ke kakek lagi kayak gitu aja sih ya langsung aja cek di tenang channel ya bosku linknya ada di penang channel dan pastinya jangan lupa juga di like di comment dan di subscribe bosku nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan update-update pola-pola baru terbaru tergacot terupdate setiap harinya dari gue ya bosku oke mantap sekali bosku Ternyata kita dapat bontos, tapi enggak bonco banget lah. Namanya gratis, namanya juga gratisan ya. Udah lumayan banget itu lumayan daripada lumayan, oke. Okay? Oke, okay brother and sister, kita coba buy spin aja ya, Bosku. Ya. Kita coba langsung all in ini, udah, kayaknya udah, momennya udah dapet ya, momennya udah deket banget ini karena pecahnya makin. Jos Marco, Jos Top Marco, Top Bosku. Nggak <tuh> usah ragu lagi, nggak usah takut, nggak usah gundah-gulahan. Nah, ya Bosku, langsung aja kita alin gaskan, pokoknya lah. Mantap. Jos Marco, Jos Top Marco, Top Bosku. Nice banget oke okay, baby oke okay, mantap sekali jus Marco Just. semoga aja nggak boncos kali ini ya bosku karena tadi kan kita e dapat free spinnya itu gratisan ya namanya juga free ya gratis lah harusnya ini kan kalau ini kan buy spin nah buy spin harusnya jangan boncor dong yang free aja nggak boncos tapi kalau itu yang free spin itu gue beli ya mungkin gue boncos tapi kalau udah boncos nggak mungkin lah kita dikasih boncos lagi kecuali uh, tanda-tandanya udah jauh ya kayak pecah pecahnya itu udah kurang gitu pokoknya lu perhatiin aja kalau pecahnya gacor, pecahnya banyak udah langsung gak usah takut dah kalau lu ragu untuk buy spin lah ya lu bisa take in dulu bet nya ya like in bet -nya. silahkan cari-cari free spin free gratisan ya bosku dan ternyata bosku masih aja bosku ya Masih ternyata Oke biasanya ya di ketiga kali sih nggak bakal ya semoga kita dapat yang ketiga kalinya gratisan dan langsung jos marko joss ya bosku kalau nggak dapat joss marko joss ya udah kita buy spin lagi jangan sampai habis ya di 20.000 aja nanti gue beli kalau memang ini sampai habis kita beli di 20.000 nya dan ternyata bosku benar aja langsung aja kan momennya enggak jauh gue bilang ini ternyata nggak pakai di buy spin langsung dapat ya bosku Oke mantap sekali ayo Jangan dikasih rungkat lagi Jangan dikasih boncos lagi ya. Ayolah buah-buahan manis Dan permen-permen segar Ais, Kebalik lagi aduh Buah-buahan segar dan permen manis bosku Oke okay. Aduh Bom kali 12 nya itu gak pecah Nice kali Semongko Tarik sis semongko. Nice dikasih kali 16 ya Oke okay. nice terus memang pokoknya Belum Clu, belum muncul ya, belum keluar sensasionalnya. Mau peti mana sensasionalnya? Ayolah, keluar sensa! Ayo, Om, menunggumu sensa. Nice, nice lagi nih. Enggak, enggak nice. Oke, okay. oke, okay, Bu. Apa sih itu yang Itu Pir bukan apel, bukan apa itu ya? kalian yang tau coba tulis di kolom komentar ya bosku itu buah apa ya wow nice banget gila nice wah ini dia nih ini dia akhirnya keluar juga auto sensasionalnya bosku sensakan pastilah harus sensa kita pokoknya kalau nggak sensa nggak gue upload <laughs> pokoknya kalau dapet sensa pasti gue upload ya bosku ya langsung aja nggak usah ragu nggak usah takut nggak usah gundal gula nah ceki ya, ke tentang channel di sana link terlengkapnya gua taruh di sana ya bisa gabung di grup wa dan tanya tanya di grup wa gue ya, bosku silahkan tanya tanya apapun ya mengenai pola pola gacor jam jam gacor serta trik trik trik, trik dan tips RTP-RTP gacor terbaru terupdate setiap harinya nah, ada di sana semua langsung ceki ya, cerut ke tentang channel bosku nggak usah ragu lagi ya Oke okay, bosku, gua kali ini sih nggak pengen dapat banyak ya bosku ya. Ya kira-kira udah dapat momennya. Gua nunjukin aja ke kalian ya bosku ya. Kalau banyak pecah-pecah itu udah pasti ya bosku. Walaupun kita dapat nggak seberapa syukurin aja bosku ya. Jangan maruk, jangan serakah kalau kita udah dapat udah cukup dirasa cukup kayak gini ya udah dapet 250 dari modal cuma 60.000 ya sekitar 140-an kita udah dapet kan lumayan banget jadi eh 140-an 100 berapa tuh? 100 ya 90-an lah 190-an coy mantep loh udah lah udah lumayan lah ini kita WD aja bos ya Oke abis ini selesai uh, spin ini yang otomatis ini spin quick yang otomatis ini kita wedi aja bosku jangan lupa like like comment dan subscribe nya bosku ya like always gue ucapin terima kasih banyak thank you semuanya ketemu lagi di konten selanjutnya see you guys bye bye